tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslaw tentunya. Baiklah para sahabat Leslaw di dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Kita keunggahan pertama persahabat ya. Kita lihat aja ada momen spesial cute dari foto pribadi dari di dan Kak Bilar. Ini tentunya vitamin yang kita awali di hari ini, per ya. Kita lihat dalam ekspresi kakak dan dedek LSD kejora sampai tentunya kakak Miller konyongin dedek LSD, per ya. Aduh, spesial banget ya. Saking gemesnya terhadap dedek kejora, ini kakak Rizky Bilar. Mudah-mudahan berkah-berkah untuk rumah tangga mereka berdua dan kita selalu doakan yang terbaik. Untuk Dedek Lesti dan Kakak Rizky Bilar Unggahan tersebut di repost kembali Oleh akun sental putih underscore Bilar Ada kalimat caption yang dituliskan Siang semuanya, jangan ikut konyong ya Pas lihat gambar ini Wow, Masya Allah persahabat ya Tuh, diingatin jangan sampai konyong Saat kalian melihat postingan foto ini persahabat ya Karena foto ini Tentunya mengandung kaki yang hakiki nih Untuk kita semua lihat Dan ada sebuah komentar yang diberikan juga Dari Leslar lovers, Salah satunya dari akun Mriza.riza.18 Mengatakan Ih lihat muka si kakak gemes banget Sama dede awas dek nanti digigit Katanya wow Saking gregetnya mungkin Bersahabat ya takut digigit kakak Bilar nih dede alasi kejoro Nah kita lihat juga ke komentar berikutnya dari akun Zahira Bilkis Nuha Mengatakan nular min tuh nular katanya persahabat ya Memang penyakit cute dari Leslar ini sangat menular banget persahabat ya Doakan selalu yang terbaik untuk kebahagiaan dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar Dan selanjutnya juga persahabat Bang Mimin akan menginfokan kembali tak bosan-bosan yang untuk mengingatkan kita wajib untuk nonton live di Lazada ada Kakak Rizky Billar nih Curhat with Nona Feli Luar biasa tentunya akan hadir jam 5 sore para sahabat dicatat jangan sampai telat jangan sampai terlewatkan. Ada idola kesayangan kita yang akan tampil di Lazada live para sahabat ya jam 5 sore ini. Tentunya mudah-mudahan saja ada kejutan dan ada kabar baik dari Kakak Rizky Billar. Untuk berikutnya juga kita lihat persahabat ada unggah spesial sebelumnya dari Lesti Kejora Diunggah nih di guys pribadinya persahabat mengunggah sebuah postingan Purnama Beauty official nih dalam rangka merayakan hari pelanggan nasional Tanggal 4 September hari ini persahabat ya beli produk Purnama Beauty minimal 49000 dapatkan potongan harga Rp10.000 plus tentunya Purnama Beauty ini ada souvenir pernikahan Leslar Masya Allah tentunya persahabat ya Pelanggan setia Purnama Beauty ini tentunya harus wajib Untuk belanja persahabat ya Dan dapatkan potongan harga dan spesial souvenir pernikahan Lesti yang Luar biasa mudah-mudahan usaha dedek Lesti selalu berkembang Dan selalu diberikan kesuksesan dan berikutnya juga para sahabat kita lihat di sini ada unggahan spesial dari IG-nya Bang Diri. Para persahabat ya baru saja mengunggah sebuah postingan kalimat Bismillah lancarkan kata Bang Derry. Mudah-mudahan persahabat ya semuanya dilancarkan dari awal hingga akhir acara. Kita sebagai fans sejati hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kelancaran acara. Munduh mantu besok persahabatnya yang diadakan Dan akan disiarkan langsung di ANTV Mudah-mudahan berjalan dengan mulus Dan tidak ada halangan satu hal apapun Doakan yang terbaik selalu untuk kelancaran Acara Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya juga persahabat ya kita lihat Ada unggahan spesial juga nih Dari akun Lesti Bilar underscore Video Persahabat ya kita lihat juga nih Ada sebuah postingan OTW Bandung, katanya ya, wow, kayaknya udah nggak sabar lagi persahabat yang menyaksikan acara besok pagi nih, yang akan meriah, apalagi tentunya yang akan datang tamu-tamu spesial juga persahabat. Dan kita lihat ada sebuah kalimat kap juga yang dituliskan, semoga diberi kelancaran kalian, SD Klas Lar Amin. Doakan selalu bersahabat ya demi kelancaran acara.